Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Amma Selamat datang kepada para siswa dan siswi SMP Nurul Huda Yang ibu cintai Hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah yang kedua yaitu tanggal 14 Juli 2020 Materi hari ini yang akan ibu sampaikan adalah Remaja dan narkoba Narkoba itu diharamkan oleh agama dan juga suatu kasus di mana pemerintah kewalahan dalam menanggulannya oke okay, anak-anakku sekalian sebelum kita masuk presentasi ibu akan menyertakan biodata nama ibu adalah Ilma Amalia SPD. Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Maret 1989, alamat Jalan RS Ancol Selatan RT7 RW2 nomor 10. Kalian bisa ambil kontak WA di nomor yang sudah disertakan.